Gambar ya, pertama, para sahabat kita lihat di unggahan SCTV informasi penting untuk warga Konoha. Terus gasken ya buat kita semuanya sebagai pendukung Lesti untuk mensupport Lesti kejora di ajang SCTV Music World 2023 yang akan tentunya segera hadir di SCTV. Cara voting di media sosial berikan like pada salah satu foto penyanyi atau lagu favoritmu di Twitter, Facebook, dan Instagram. Cara vote di SMS. Ketik SMA spasi kode nominasi <coughs> Cara vote di SMS Ketik SMA kode nominasi spasi nama nominasi favoritmu Kirim ke 97288 Tarifnya Rp2.000 per SMS ya Karena untuk batas voting Kita mendapatkan informasi Ini sampai tanggal 8 Mei 2023 Ini langsung dari SCTV Mudah-mudahan sahabat Idola kesayangan bisa memborong piala penghargaan Karena Bunda Lesti insya Allah persahabatnya akan hadir Akan tampil di SCTV di ajang SCTV Music World 2023 Bersama Ayu Ting Ting dan Happy Asmara persahabatnya Mudah-mudahan penampilan Bunda Lesti Kejora Tentunya menjadi penampilan yang membanggakan buat kita Dan semoga sukses Semoga sehat terus untuk Bunda Lesti karena warga Konoha sudah selalu menantikan penampilan idola kesayangan kita di layar kaca. Mudah-mudahan bersahabat ada kabar baik, kejutan buat kita semuanya dari Bunda Lesti Kejar yang akan hadir di SCTV Music World 2023. Tepatnya bulan depan bersahabat ya, bulan 5, bulan Mei. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga bersahabat selanjutnya kita lihat di postingan Bunda Lesti dan Papa Abi semalam. Yang memposting foto keluarga kecilnya dengan Al-Fatih yang sangat menggemaskan, masya Allah banget ya. Memang selalu menjadi pusat perhatian banget nih Al-Fatih yang selalu bikin rindu, bikin kangen warga Konoha. Ucapan lebaran pun disampaikan oleh Papa Bi, Minal Aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin hingga bersama dia. Warga Konoha pun dibikin stafuk dengan kalimat lain yang diposting oleh Papa Bi. Postingannya agak delay, kata Pak Pembilar. Lagi perjalanan jauh soalnya. Ini yang membuat warga Kono pun penasaran. OTW kemana sih? Namun beberapa tanggapan banyak, tentunya yang tertuju kepada Kota Cianjur, kampungnya Lesti Kejora, Presabed ya. Mudah-mudahan saja, tentunya Leslar selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dikerjakan. Amin. Kita singkat, Papa Bilar juga bersahabat. Ya, mendapat komentar dari Kak Nova mengatakan, "Minal Ainzin walif of iki dan tante Lesti, masya Allah." Hingga komentar dari Cantang Biru pun begitu banyak bersahabat. Ya, di antaranya kita lihat di sini dari Fitri Ricalina yang berkomentar minallah wal faizin mohon maaf lahir dan batin leslar katanya itu ada juga persahabat komentar dari Ustadz Fahru ini doa baik nih dari Ustadz Fahru mohon maaf lahir dan batin untuk kalian sakinah mawadah, warohmah hingga ke surga amin ini doa baik dari Ustadz mudah-mudahan dikabulkan dan diijabah oleh Allah ta'ala ada juga persahabat ya komentar dari Anwar BAB wow sampai Anwar pun ikut berkomentar. Abi minal aizu walafahizin mohon maaf lahir dan batin salam hormat untuk keluarga semua Masya Allah begitu banyak doa dukungan dan support dari orang-orang terdekat orang baik yang selalu mensupport dengan tulus pada Lesler family kita makin bangga sekali ya Alhamdulillah kemudian juga kita lihat persahabatnya yang tambah meyakinkan warga konoha kalau Lesler itu atau Anjur semalam di postingan ayahku, Jora ada tanggapan dari Bunda Lesti yang disitu mengatakan, "Meluncur, sayang-sayangku," kata Bunda Lesti. "Meluncur, falsafahnya tidak dengan kata-kata meluncur. Warga kuno pun sudah yakin, ya, bahwa Leslar semalam itu adalah di perjalanan OTW ke Cianjur. Doakan yang terbaik, support yang terbaik buat Leslar. Semoga ada kejutan bahagia buat kita semuanya." informasi mengenai Ajung SCTV Music World 2023 ini info langsung dari L2W yang di kembali oleh Les Larkin dari pasal 1 untuk voting lewat via Instagram perseb. di kategori penyanyi dangdut Bunda Lasekecora mendapat voting 837.351 votes dan untuk kategori video klip. Undang mendapat voting 221.975 votes dan lagu dangdut Undang listrik mendapatkan 506.418 votes. Namun kita persahabat ya dibikin salvo juga dengan tentunya perolehan like yang tentunya menurun persahabatnya Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Lester Kendari. Kenapa berubah ya? Kemarin nilai yang ada ini di up L2W tapi barusan dicek berubah lagi atau memang sudah begitu peraturannya ya naik turun? Cek cek cek katanya persahabat ya. Kita lihat beberapa tanggapan jawaban. Di antaranya persahabat dari akun lesti alfati anak korek kaltim. Di situ mengatakan iya banyak like yang hilang makanya cek terus katanya persahabat ya. Mudah-mudahan saja Bunda Lesti tetap konsisten unggul di semua kategori dan bisa memborong tiga piala penghargaan sekaligus di ajang SCTV Music Award 2023. Semangat terus warga Konoha, dukung penuh buat Bunda Lesti Kejora. Berikutnya, persahabat ada informasi dari Indosiar. Indosiar semalam menginformasikan bahwa bakal ada acara dangdut Akademi Asia 6 yang akan kembali hadir apa mungkin, persahabat, di acara tersebut ada bunda lengsti? Wah, kita nggak tahu, persahabat, ya. Kita hanya bisa tentunya menunggu kejutan dari idol kesayangan kita. Semoga ada kabar baik yang kita dapatkan dari Lesnar. Dan yang paling ditunggu memang Lesnar itu tampil kembali di layar kaca. Doakan saja yang terbaik. Dan pastinya juga kita masih menunggu kabar terbaru lainnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Divot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.